Assalamualaikum, guys. Kali ini saya di air mancurnya Gojava Pasuruan, guys. Yang konon katanya tidak ada pompanya, tidak ada listriknya, bisa mengalirkan air, guys. Lihat detailnya di belakang saya ini, guys. Ini air mancurnya, guys. Ini cuma pipa ditancap aja, guys. Gak ada pompanya, tidak ada listriknya, air bisa mengalir untuk mengaliri masyarakat sekitarnya, guys. Subhanallah. Oh ya, yeah, guys, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Ini kolamnya guys Yang bikin beliau Gus Jafar sendiri ini airnya sangat bening guys nih lihat nih itu pancuran airnya sangat stabil guys biarpun tidak ada pompanya stabil ini lokasinya di lapangan Gayam, gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, guys. Kalau kepingin kesini, silakan kira-kira 6 kilo atau 7 kilo dari kota Pasuruan, guys. Tidak bayar di sini, gratis, bebas untuk semua orang. Kalau ingin menyaksikan langsung dari dekat, guys. ini kolamnya dikasih ikan sama beliau Gus Jafar guys ini kalau malam bagus sekali ini ada lampunya ada suara percikan airnya dari air mancur guys